Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kami Channel Tarikhul Islamiyah Dan saya Ahmad Yang akan Bercerita kisah inspiratif, kisah Nabi Lut Alaihi Salam. Baik, kita lanjutkan cerita ini. Nasab Nabi Lut Alaihi Salam berkaitan dengan Nabi Nuh Alaihi Salam. Selain itu, ia juga keponakan dari Nabi Ibrahim Alaihi Salam, ayah Nabi Nuh dari Nabi Lut alaihi salam yakni Haran merupakan saudara Nabi Ibrahim Alaihissalam. salam Nabi Lut Alaihissalam salam bertepat tinggal di sebelah timur Palestina tepatnya Kanan, dekat dengan desa Sodom penduduk desa tersebut memiliki perilaku yang sangat buruk dan hanya kemungkaran saja yang mereka lakukan mereka terbiasa berbuat keji dan menyalahi fitrah manusia yang sehat Yaitu menjadi kaum homoseksual Umat Nabi Lut alaihissalam tersebut sangat terbalik pikiran dan hatinya Sebab bukan kaum wanita yang mereka sayangi dan mereka cintai Namun justru sesama kaum pria Kemudian Allah mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk mengajak mereka kembali ke jalur yang benar Perjalanan dakwah Nabi Lut terjadi di antara kaum dengan perilaku yang sangat buruk Di antara perbuatan negatif tersebut yaitu adanya hubungan seks sesama jenis di antara pria atau Biasa disebut homoseksual, bukannya menuruti para kaum Sodom ini, justru berani untuk menentang perintah yang dibawa Nabi Lut alaihissalam. Dalam catatan sejarah, kaum Nabi Lut adalah kaum pertama dalam sejarah manusia yang mempraktikkan homoseksual. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutus Nabi Lut untuk berdakwah Dan mengajak penduduk desa Sodom menuju kebenaran Dan melakukan perbuatan yang mulia Namun sayangnya mereka justru mengusir Nabi Lut alaih salam Setelah merasa marah dengan dakwah Nabi Lut alaih salam Mereka bahkan berani menantang Nabi Lut alaih salam Untuk mendatangkan azab Allah Nabi Lut yang diutus Allah untuk berdakwah antara mereka pun Mulai menjalankan tugasnya Namun Usaha yang dilakukan justru berakhir dengan kegagalan Lantaran banyak kaum yang menolak Untuk berhenti melakukan perbuatan homoseks Serta Tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu SWT Pada suatu ketika Kaum Sodom ini pun mulai berani untuk memberikan ancaman terhadap dakwah yang diajarkan Nabi Lut alaihissalam. Dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman ayat 29 Datanglah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Demikian jawaban yang diutarakan kaum tersebut terhadap ajakan sang Nabi Kondisi ini membuat Nabi Lut sangatlah sedih dan kecewa Akan tetapi Allah selalu menguatkan hatinya Nabi Lut menjadi kuat kembali dan terus berdakwah Melihat upaya yang dilakukan Nabi Lut AS selalu saja gagal Allah pun mengabulkan doa Nabi Lut dengan mengutus dua malaikat Dalam dua wujud pemuda yang sangat tampan rupawan Sebelum sampai di wilayah Sodom Kedua malaikat ini mengabarkan kelahiran Ishak kepada Nabi Ibrahim dan istrinya Ketika sampai di Sodom Kedua lelaki tampan itu bertamu di rumah Nabi Lut. Nabi Lut pun berpesan kepada istri dan putri-putrinya untuk merahasiakan kedatangan dua lelaki tampan itu. Bahkan, istri Nabi Lut malah memberitahukan kepada penduduk Sodom sehingga penduduk Sodom mendatangi rumah Nabi Lut dan meminta melepaskan tamunya untuk mereka. Nabi Lut tidak mau membuka pintu rumahnya. Lalu, malaikat-malaikat meminta Nabi Lut alaihissalam membuka pintu rumahnya seluas mungkin. Ketika pintu dibuka, kaum Sodom segera masuk ke dalam rumah Nabi Lut alaihissalam. Begitu mereka masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan. Dan mereka tidak dapat melihat sesuatu Mereka mengusap-usap kedua matanya Tetapi mereka tak dapat melihat apapun Semua menjadi gelap Karena mereka telah buta Para malaikat itu menyuruh Nabi Luth agar meninggalkan segera perkampungan itu Bersama keluarganya Azab Allah akan segera tiba Sebelum Lut keluarganya dan pengikutnya pergi Salah satu malaikat berpesan Hai Lut Pergilah engkau Bersama keluarga dan pengikutmu keluar wilayah ini Namun Janganlah diantara kalian menoleh ke belakang Jika ingin selamat dari atap yang pedih Tak lama kemudian, bumi Sodom diguncang gempa dahsyat sehingga seolah-olah bumi Sodom terbalik. Namun, terjadilah hujan batu dan bercampur api. Kaum Sodom sangat panik dan ketakutan, termasuk istri Nabi Lut. Akhirnya, wilayah Sodom dan penduduknya hancur. Sementara kaum Sodom menerima azab Nabi Lut dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu Allah berfirman dalam kitabnya Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya Kecuali istrinya Dia termasuk orang-orang yang tertinggal Dibinasakan Istri Lut telah mengabaikan pesan dari malaikat Ia menoleh ke belakang Saat meninggalkan wilayah Sodom Ketidaktaatannya yang telah membuat dirinya Ikut merasakan pedihnya azab Allah Selanjutnya Nabi Lut dan pengikutnya Memulai merasakan pedihnya azab Allah Selanjutnya Nabi Lut dan pengikutnya mulai kembali kehidupan yang baru. Mereka senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Mereka hidup dengan kemakmuran dan ketentraman yang abadi. Baik, teman-teman, inilah kisah Nabi Lut Alaihissalam yang Ahmad ceritakan kepada teman-teman di sini. Semoga menjadi pelajaran untuk teman-teman yang mendengarkan dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar Ahmad bersemangat untuk bercerita kepada teman-teman untuk mendeukasi teman-teman untuk pembelajaran teman-teman yang akan disajikan dalam cerita kelanjutan Channel ini, tarikul Islaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.